Umum. umum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh, wabarakatuh. kembali lagi di channel Tid Film di video reaction dengan aku Tidin -ay. Ayu Annie. Gita Oke okay, video yang kita lihat ini hmm. merupakan sebuah kayak boy band gitu ya jadi cowok personilnya itu cowok-cowok semua hmm. namanya Adam gitu ya jadi Aku sebelumnya nggak tahu ini musik siapa tapi ada temenku di sini <laughs> yang suka banget ini musiknya jadi tapi musiknya juga tetap uh, positif gitu ya hmm. dan sebelum kita mau lihat video ini kawan jangan lupa klik tombol merah subscribe dan on notificationnya biar kalau ada video-video baru dari tim film langsung terjus jangan lupa juga. Like, share, and comment. Oke, okay, dan bagi yang udah subscribe, like, komen sama ini, terima kasih atas supportnya di tim film ya. Oke, okay, langsung aja kita lihat video dari Adam dengan judulnya, judulnya Izinkan Aku Menghalalkanmu. Oh iya, siapa yang menghalalkan. oh, menghalalkanmu? Oh, siap. Siap, siap, siap, yang para singer langsung dulu Baper lagi. Oke, kita lihat aja. Check it out Kamu aja ya Jangan penghubungan dong aku Pernah lihat ini Barusan lihat ini aku oh, yeah. Aku juga perlu hmm. lihat pantai ini Aku ah, oh, sudah berkali-kali Ijinkan <sukur> Pernah <sukur> kesan? Enggak pernah Izinkan aku Izinkan ya. aku ngelak-ngelak Izinkan Izin dulu ya kalau mau ngelak Wah wow, cantiknya oh. Ini istri-istrinya Oh, mereka oh. awal Udah menikah Iya Empat-empatnya ya. sudah sold out, bun Sold out Putih-putih putih melatih -putih Alibaba Macam Korea-Korea gitu Iya yeah. Opa! Yeah. Opa! Oh, opa. oh, ini namanya? Misa Misa, Misa. Oh, X-Jerry Bells Mereka pemandangannya Bikin adem, Makasih Iya Ya, bye -bye. Ini siapa ya? Anak itu ya, betul. Suaminya Anissa, Anisha. Apa ah! sih? Ini Roy. Oh, Rey ya Rey yang dey. bikin viral, viral. Babang Tampen. Ini siapa ya? mau mulai. Kita di Jeju, di Korea yang. <laughs> di, di, di mana dong, ini syutingnya, Bu? Di sana, di mana Oh, di sana dong. Iya. Hmm. Kemarin waktu Kemarin mana hmm. Mereka sekalian syuting. Besok kita ke sana ya. Amin. Halo. Ini siapa, Pak Dita? Ikan bodi. Oh, yang yang cerah. Ya, langsung lewat Instagram. Langsung. Insyaallah. Langsung dilamar. Langsung orang. Iya. Wow. Ini tempat-tempatnya tak arus, Pak. Oh. Pokoknya menginspirasi menurutku. Tidak perlu pakai lampir lampiran ya. Caranya. Semua wanita tuh pasti mencari yang sungguh-sungguh. Amin. Jangan Oh, iya, Apa, -apa iya, bahasanya micur ya. Dinding kapal, dinding kapal tadi. Oke ya. Oh. Joai. <laughs> oh dengan putih. Wah, kayak terjadari. Turun dari terjadari uh, uh, dunia uh, Masiran. Kalau oke okay, tadi uh, ada dalam duduk izin izin uh, karena uh, gua makharat. Aku Pertau, kok ngomong gini jadi peliput gini ya. ya. ya oh, iya. Enggak Oke, gimana dari lagu ini temanya? Halo iya. kan iya. yang ikuti kan kalian baru, kan ya. hmm. baru lihat uh, kemarin kemarin-kemarin kan uh, dengar lagu ini kan dari Kak Dita atau kalian yang kan kayaknya oh, biasa aja gitu. Tapi kalau didengar, oh ternyata lagunya itu juga enak didengar gitu hmm. kan. Terus lihat videonya ini cinta, uh, cinta. cantik juga, videonya masih, masih, masih, masih, masih, Pasti menemukan grup pasangan ya pasti juga baper lihat video ini oh, gitu. Saya gitu. yang sudah menemukan masih baper juga. Masih baper juga oh, yeah, ya. Uh, Kaya tema lagu ini tadi ya, jadi menggambarkan dari keseriusan. Keseriusan, seriusan. Betul, keseriusan. Meminang, proposal, sah orang lagi tadi. sah gitu ya. Kalau beruntung enggak kalau itu tanyakan sama ahlinya aja. Ya, sebenarnya boleh gitu. Kalau perempuan nyatakan perasaan, ada kan itu ya? Boleh saja Kalau pakai yang barusan lihat, gimana? Saya suka pemandangannya. Oh betul-betul itu mah Wow, bikin saya pengen honeymoon. Iya, iya, iya, Allah, iya, iya, iya, iya, ya ah, seru dalam untuk meminang si sang ah, gadis tadi jadi, tadi, jadi ya. langsung saja uh, dimita ini iya, tanpa lama-lama. kalau kalian gimana? saya sebenarnya fokus di dan saya kan suka berjalan-jalan hmm. di tempatnya yes, tempat yang iya. bagus ya. pertama ini. Iya betul Postumnya. Harmonis Pasir. Liatnya A A A gitu. Pasangan yang serasi Pasangan terumum Pasangan terumum oh. Eh kemarin tadi video reaction kita Untuk Adam izinkan aku menghalalkanmu Dan kaksikan terus channel tim Film Untuk reaction video selanjutnya Jangan lupa Subscribe Channel notification Like Comment And comment, comment. share Ya, berkah Oke sekian dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lo vas a poner